Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali bersama Bang Mimi di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan pastinya kabar-kabar spesial bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa perasa hebat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru dan kabar baik dari idola kita Leslar. Tentunya. Baiklah para hebat untuk menemani santai pagi kalian saat ini di Jumat yang berkah ini. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial di pagi hari ini Untuk mengawali perjumpaan dan kabar di pagi hari ini Kita mendapatkan kabar spesial dari kapalagi.com kali ini persahabat Perhatikan dan disimak di unggahan kapalagi.com, nih persahabat Alhamdulillah Bunda Lesti dan Papa Bilar Serta Abang L ini masuk kategori keluarga inspiratif ya Dan ada sebuah pertanyaan Keluarga inspiratif menurut kamu yang mana tuh persahabat? Yang pertama ada keluarga A.H. Yang kedua ada keluarga kesayangan kita, yakni Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Abang L. Dan selanjutnya juga nomor tiga ada keluarga A.A.R. Rafi. Jawab dan dapatkan hadiahnya. Wow, persahabat jawab dan dapatkan hadiahnya ya. Kira-kira keluarga inspiratif menurut kalian itu yang mana? Nah, kalau Bang Minsin sudah dipastikan ya, nomor dua. Karena Lesti dan Rizky Billar ini selalu menginspiratif untuk banyak orang. Sebelumnya juga bersama disimak di kalimat info caption yang dituliskan. 1, 2, 3, pilih yang mana? Kapan lagi kepo quiz is back? Kali ini temanya tentang keluarga ya. Kamu paling suka sama keluarga nomor berapa nih? Yuk jawab di kolom komentar. Dan sertakan alasan singkat kenapa keluarga tersebut jadi family goal pilihanmu. Jangan lupa juga mention ke kapanlagi.com dan dua orang temanmu. Sertakan juga hashtagnya kapan lagi kebokwis dan hashtag family goal kapan lagi. Yuk ramaikan kalovers dan untuk tiga pemenang beruntung masing-masing akan menangin saldo imoni seratus ribu rupiah. Wow, persahabat ini kebahagiaan kejutan juga untuk keluarga Kurnohani. Yuk sama-sama kita ramaikan di kolom komentar. Nama Bunda Lesti dan Papa Bilar ini keluarga yang menginspiratif dan sertakan juga alasan kalian persahabat ya. Periode sampai 21 Juni 2022. Tentu di postingan ini pun banyak sekali persahabat ya. Tanggapan komentar yang diberikan. Kita simak persahabat. Di kalimat komentar dari NA 274 mengatakan... Nomor dua dong, Les Lar, sangat menginspirasi, selalu bikin baper, couple sweet tapi tetap gesrek, apa adanya, no pamer-pamer, no drama-drama, bisa ngebedain mana yang harus dikontenin, dan mana yang enggak. Tahu mana yang harus dipublis dan mana yang buat konsumsi pribadi aja alias gak semua dipublis Wow tanggapan yang luar biasa banget nih bersahabat ya dari Leslar Lovers Mudah-mudahan bersahabat dukungan dan support semakin banyak ya dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kita Kemudian juga persahabat ya ada komentar yang luar biasa juga Salah satunya dari akun Wita Masna 8080 mengatakan Leslar, karena keluarga memulai dari nol Mandiri, tidak sombong, rendah hati, selalu sederhana, soleh atau saleha Santun, attitude-nya apa adanya, dan menginspirasi anak muda, patut dicontoh tuh Kita wajib acungin jempol untuk keluarga Leslar yang sangat menginspiratif Menurut kita semuanya, persahabat Kemudian kita simak juga kabar selanjutnya datangnya dari IEG Indonesia Ini ada best moment Leslar, persahabat ya saat liburan, saat tentunya momen silaturahmi di Cianjur juga Kita simak persahabat ya, sebelumnya ada sebuah kalimat yang dituliskan Kemarin, Leslar sempat jalan-jalan ke luar negeri sama mudik nih Pastinya banyak momen seru dan juga momen yang jadi memorable banget Nah, kita berhasil rangkum beberapa Coba pilihan yang kalian suka, tuh persahabat, pilih kalian yang mana kalian suka saat momen liburannya Lesti dan Rizky Bilar. Tetap persahabat warga Konoha memilih semuanya, karena semuanya ini yang paling disuka nih persahabat, yang luar biasa dukungan dan support yang diberikan oleh Lestlar Lovers. Kemudian persahabat disimak juga diunggah nih guysnya bunda Lesti. Bunda Lesti mengunggah video nih, para sahabat. Ya, masya Allah, banget nih waktu Bunda Lesti masih gadis. Wow, sewaktu Dede Lesti kejar masih gadis nih, para sahabat. Ini si Imut dan sangat menggemaskan. Sekarang pun, seperti masih gadis, para sahabat, ya, walaupun sudah punya suami dan sudah mempunyai anak yang sangat lucu dan menggemaskan. Berikutnya persahabat disimak juga di sini ada momen spesial nih setelah di tempatnya kang Arman papa Bilar langsung main bowling di persahabatan. Wow ini sih memang the best banget ya idol kesayangan kita terlihat sangat mahir dan pandai sekali memainkan bowling dan persahabat ya kita lihat papa Bilar mampu menyelesaikan semuanya. Wow luar biasa persahabat ya. Enggak sombong kata Bapak tuh luar biasa banget nih idola kesengan kita, multi-talent Sepak bola iya, tenis meja iya, billiards apalagi, badminton juga bisa Wow kali ini, bowling persahabat ya, next apalagi nih persahabat Mudah-mudahan ya, idola kesengan kita ini selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang, amin Komentar pun banyak sekali nih persahabat diberikan Dari akun Instagram Nonon Mozart mengatakan semangat, yuk, tenis, basket, volley, badminton, apalagi hayo Katanya tuh luar biasa banget ya dukungan dari Les Lovers Memang terbukti banget nih Selalu mensupport dengan tulus kepada idola kesayangan kita Mudah-mudahan persahabat ya Kita juga tentunya selalu memberikan dukungan yang luar biasa dengan kekompakan kita Mendukung karya-karya terbaik dengan mendukung lagu-lagu Bunda Lesti, Papa Bilar mudah-mudahan di ajang Ami Awards nanti bisa mendapatkan piala penghargaan Amin. Berikutnya juga persahabat perhatikan ada momen video yang diunggah di igasnya kok Kris. mengunggah video Papa Bilar saat mau pulang ya dari tempat kantornya dan salvo kalimat yang dituliskan atau yang diposting. Sekarang meeting di kantor gue ajalah daripada meeting di rumah Rizky Bilar. Jadinya gue disuruh ngerangkak bawah meja biliar mulu, katanya tuh. Wow, ini ternyata salah satu alasan kenapa kok Chris mau lagi meeting di rumah Rizky Bilar. Ternyata gak mau disuruh ngerangkak di bawah kolong meja biliar ya. <gülüyor> ini sih cute dan gesrek banget bersahabat. Masya Allah, mudah-mudahan tetap terjaga dengan baik. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga Leslar. Kita masih menunggu kabar terbaru dan kejutan bahagia selanjutnya di pagi hari ini.